Ya kalau bisa, ya kalau misalnya ngomongin soal aksi terorisme tuh semakin kita bikin masyarakat takut tuh mereka akan semakin menang. Iya. Jadi jangan takut kita lawan orang, -orang seperti itu. Astaga, ya. baru saja kuliah ternyata beneran, Cok. Aduh. Aduh, aduh. Cuman sekarang okay. kita back to the game lagi. Kita back to the game ya. Teman-teman, ya, ya. yuk semangat nah. lagi yuk nih ya. Semangat kita semangat lagi. lagi. Versik menggunakan link, penggunaan link keempat untuk MPL Season 7 kali right. ini. Aura Aura Aura Aura 5, okay, 5. Hah? Lima? Oh ya dia. tadi 4 ya 5, barusan sama barusan Aura ya Lupa Berarti, lupa Pak. A in total 2 kali menang 2 kali kalah 50% ya 50% ini akan menentukan nantinya. Ini akan menentukan apakah yang akan terjadi land of down Antara Aura Fire versus Evil Legend Jadi buat kalian semua banjirin kolom komen dengan Evosror atau Ataupun Aura Atul. Fire Aura Fire Dan inilah dia walai yang kita tunggu-tunggu apakah akan terjadi game yang ketiga atau justru malah EVOS yang benar-benar ingin mengincar kayaknya untuk top satunya iya. di babak playoff of R6. Sudah menggunakan link-nya pakai di sini benar seperti dugaan Profesor KB. Emang kayaknya Matilda-nya lebih cocok di luminer ya. Hmm, dan, dan justru malah Nah sih ini net maksud aku, net oh, ini Langsung nge-jungle karena, karena, karena link. Karena, karena link. Oke. Okay. Iya, Karena Link menurut aku, Link ini emang lebih cocok untuk mengamankan purple buff terlebih dahulu. Karena dia nantinya, di menit yang kedua, nggak bakal punya purple buff. So, otomatis dia nggak bakal bisa langsung ke turtle, okay. jadi amanin dulu aja dari segi farmingnya. Dan bahkan untuk di orange buff juga diamanin sama si Rake di dicicil duluan. Jadi biar lebih cepat, plus dia tidak perlu menggunakan retributionnya. Ini juga yes. salah satu ilmu juga buat kita ya untuk melihat pergerakan dari seorang junglernya. Untuk mengamankan beberapa jungler bahkan untuk mengamankan beberapa jungler yang penting untuk Benar. menggunakan retribution -nya. Dan aku menyebutnya itu efektivitas farming. Jadi dia dari segi timing dia nggak terlalu uh, makan banyak waktu. Mm -hmm. Tapi kalau misalkan dari segi keuntungan dia dapetin banyak keuntungan. Lihat dari segi rotasinya. Sekarang dia bakal bisa melakukan rotasi bisa. ke arah Tizard, gold buff atau bahkan nge-secure di arah bottom sih. lane. Ya, dan okay. mungkin akan nge atas ini dari pergerakan dia yang muter dari atas ke bawah. Huh? Selesai dari Rokursa, dia langsung lompat ke Skirt Wizard. Dan dia udah level 4, udah punya tempat soft lane. Ada Mr. Crab juga, walaupun, walaupun masih kecil ya. Di sini ada fans juga yang mungkin akan diadu, ditungguin tuh lihat Sudah level 4, dan oh, bahkan ada, ada belakang, RKT, RKT. fansnya sendirian. Oh-oh! Kejutan, happy birthday! tapi pake dilempar Leparka, pasti oh. ada flicker dari seorang fans walai. Dan masih bisa survive di sana! Oh, oh my <laughs> God! Tapi, ini aku baru notice juga tidak adanya retribution dari teman-teman tim Aura Fire. What juga pakai retri? Wow! First blood sekarang menjadi milik dari Aura tapi ini menjadi oh, iya sebuah ya? pertanyaan besar lagi nih. Mereka juga memainkan <tuh> metode jungler sepertinya. Mereka ingin mengambil buff untuk fans tanpa adanya item jungle. Tapi ini malah jadi resiko juga sebenarnya iya, untuk teman-teman Aura Fire karena iya. versinya mau retribution benar ini akan akan sulit banget di arah turtle-nya, di arah Lord juga dan bahkan dari segi farming-nya. Lihat ini, ini kalau misalkan dari seorang versi pengen main agresif pun... Dia bisa invade ke arah janggar musuh dan dia punya retribution, tinggal di, ditahan aja Yes, dan kenapa kali ini versi confident banget untuk amanin purple box terlebih dahulu Padahal udah menit 2 Karena gak ada yang punya retribution tadi bener. orang lain kayaknya bakal bener-bener kesulitan Tempest of Blade terpaksa dikeluarkan nah, retribution kan. ya, Dan langsung diamankan begitu saja Walpord, The di sana dan bahkan langsung ada segi Gooo, langsung ditabrak, terkena Both 3 stone. justru karena mepet semuanya, rapet semuanya Godiva belum mengeluarkan ultimate, ada anti di sana baru dikeluarkan roam wave-nya Mau dimana dikejar, dan dilempar. Dihancurkan walai dari suara Kadita-nya. Kadita mau berubah jadi air masuk ke dalam tanah pun. Masih dikejar oleh rombongan dari Evo's Legend. Bener-bener dihabisin tapi hai di bagian bawah sana. Mulai mendapatkan serangan balik kabur entah mana perginya. Sementara itu hai masih mau pergi. Aku mau pergi aku gak mau deket-deket kalian dan selamat ya sekarang. Ini antara strategi atau misklik gak sih Profesor? ada don't know sih. Hmm. Tapi kalau misalkan itu mungkin kalau misalkan strategi mereka mau main landing dong. Iya. Karena kan tidak adanya jungler berarti mereka mau ngambil source dari minion tapi karena tidak ada item jungle ketika mereka melakukan jungle Dan bonus xp iya. nya tuh gak, jadi nggak ada nambah, nambah 35% nambah 25% Dan okay. lihat track dia lebih berani untuk zoning karena gak ada retribution Oke okay, oke okay. entah mungkin ini strategi atau gimana tapi kayaknya ini untuk game yang kedua menurutku sangat diuntungkan dari segi Iforse regen ya. dari segi iya. jungler lima menit awalnya junglernya iya. enak untuk perebutan lord dan juga turtle-nya pasti Kembali ya di sini, sudah dilempar ejector dari Variety-nya, Electro Viral Ball dikeluarkan ke arah belakang masih ada Dash, ada Luminer juga yang mencoba mengejar oh. di arah sana. Persik ya. mengejar satu hit lagi tapi ternyata What? masih belum bisa tumbang. Variety langsung tumbang begitu saja dari serangan Luminer bahkan double kill tapi sayangnya Versiknya yang harus tumbang duluan karena ngebuka sendiri di arah depan. Iya, benar sekali. Walaupun tadi cukup berani Versik-nya sempat mengeluarkan tempo Soble juga tapi apalah daya dia dikeroyok oleh beberapa player yang ada dari Aura Fire tepat di tepian dindingnya di Land of Dawn. Tapi untuk sekarang kita lihat, akhirnya maju lagi, maju lagi, anti-match-nya pun masih bisa selamat. Tapi kalau misalkan okay. melihat tadi-tadi ya, bener. aku tuh sempat notice bagaimana dia nahan dari Tempest Off Blade-nya tau. Dia sempat terkena beberapa slicing damage dari Electro Final Blow, di ada top lane. Sampai varietinya uh, benar-benar jauh, baru dia pakai Tempest Off Blade akhirnya. Boleh Oke. sekali. eh. Sementara Godiva pun sekarang udah berada di area mid. Reknya bertemu dengan Faryatnya. Faryatnya oh. mau pergi ke mana untungnya. Masih bisa ngedash lagi. Masih bisa ngedash lagi. Fun strong udah ada Phantom Slash tapi Rek terjebak. Kali itu final blow untungnya Rek masih bisa, bisa kabur. Yeah. Oh Reknya tas, tas ongkak. Recall beneran, recall beneran. Ngetes doang. Okay. <laughs> Terima kasih Pak Pulung ya. Udah yeah. juga arah tengah. Dari seorang Godiva dan juga fans Strong masih belum ada Lele yang membahayakan daripada d di arah bottom lane juga. Coba untuk move lagi dan turtle-nya sudah mulai muncul untuk turtle yang kedua. Sudah mulai di zoning tapi kayaknya nggak bakal di invade ini. Ada retribution juga dari serang versiknya, mengajarkan sang Van Strong yang sampai soplet dikeluarkan. Terkansangkan, tapi dia masih mati, mundur karena belakang mengambil pisau-pisaunya dari serang versiknya. Varietynya masih bisa dash ke arah belakang, bottom slash, dan oh. langsung anti -mage. damage Damagenya benar-benar sakit banget, walau! Menghilangkan banget. seorang Van Strong dan Variety di arah bottom lane. Muset, muset dua orang di Siga dan match begitu aja ditabrak kali ini hanya, Nah loh robot lawan robot ayo kuatan besian, mana Ayo sini loh ayo kuat tabrak ini bener-bener tuh gimana di <laughs> Bener-bener ngezoning Diem doang dong dia situ mantengin. Halo, balik begitu aja ya. <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> ini item yang sudah dibikin, Profesor. Iya, <tuk> tadi aku sempat nontonin satu buang oracle yang diamankan menjadi first item dari Hai. seperti sepertinya sudah cukup respect dari damage yang dimiliki sama anti-match. Ketika mereka tadi head-to-head sempat di bagian bottom lane. Sampai kita melihat hanya kali ini berpindah dari segi bottom lane ke arah top lane. Dan malah, malah menurut aku ya cukup berbahaya ketika Hai-nya... Ini tidak secepat mungkin mengamankan anti Dia nggak bakal bisa menjadi typical spammer. Yes. Oke, okay, di atas amat. sana tuh seperti udah akan pecah peperangan. Tempe Soblet dikeluarkan, Zemarfo dikeluarkan. Ubersnya. hai juga mau pergi, masih bisa selamat. Flickr. Cukup panik tadi, flickernya nabrak ke arah dinding. Untungnya tidak mentok itu hidungnya. Sementara untuk Hai kali ini balik lagi ke bagian ada belakang. Ada masih lewat kayak gitu aja. Nggak kena ke arah siapapun dan akhirnya uh. uh. uh. uh. berhasil kabur lagi. Uh. Masih bisa selamat. Ada Abang! Sampai. Ada Guiding Win belum dikeluarkan String Eagle-nya dari luminernya. Masih kedengin lagi ke arah belakang. Dan bahkan di sini aku baru ngah ternyata high pakai freaker tadi ya. Iya. Yeah. Nggak memakai purify. Dan juga di arah top lane yang mungkin akan didapatkan di sini. Untuk turret pertamanya sudah mulai hilang. Di arah bottom lane, di arah top lane, sudah mulai hilang. Holy Crystal pun... ...langsung dibuat sama Clover. Ya ampun, Clover dapat disbangkannya. Di atas sana juga nih. Haynya di disedot sedot sedot sudah Nih bahan bakar yang dimiliki oleh Hai juga langsung diambil oleh Ellie. Di-hopper Rick... dong itu streamer di Motivi kita ya. Iya. <laughs> <laughs> Babang Rokursa. <laughs> <The> Rokursa. <upper. laughs> di Tapi lihat di sana dari selang persiknya, Benar-benar pengen dapetin orange buff... ...milik anak-anak Aura Fire. Dan bahkan belum ada team fight di sini. Benar-benar ini sih sulit sih 24.000 loh dan gimana ya cara memenangkan dari Aura Profesor KB ini permasalahannya mereka nggak bisa turtle mereka bisa Lord juga mereka yeah. bisa Lord pun kalau misalkan wipe out tapi kalau misalkan yang winning kondisinya tergantung sama Godefanya juga sih kalau misalkan dapetin triple stun or double stun dan ternyata bisa dibalikin mungkin itu chance-nya ada tapi permasalahannya untuk setup kayak godiva kayak gini ada dengan dua purify itu semangat sulit sih Wah wow, sulit sulit mau kontes juga sulit mau mendapatkan bonus bonus juga sulit tapi Harry di bagian bawah juga mendapatkan satu. Kameranya langsung purify itu pas tadi Godiva yang ngeluarin rogue wave. Bener. Eh eh eh. Habis Pak agak sedikit meleng dan agak sedikit telat untuk backupnya tadi dari seorang reng dan juga anti mage. <tulah> <tulah> hero hero yang cukup membahayakan dikeluarkan dan harus mereset ulang lagi karena dari seorang haynya yang melakukan split push di arah bottom lane benar-benar udah dapetin satu turret menuju ke arah dua turret tapi ada anti mage yang langsung yeah. membersihkan satu catapult terakhirnya yeah. dari seorang high yang masih ada flicker juga dan oh, masih Allah. betah banget untuk di bawah Hai ya ampun ya begitulah ya pengguna dari Uranus ya. Mm. Emang benar-benar banget ini hero satu. cuman untuk bertemu tiga dengan Reques saat lagi tiga orang Jaman sama udah dikeluarkan juga langsung ditabrak aja Gemini. Saya gua di dilempar ke bagian belakang. Hai masih bisa selamat juga apakah mereka akan tetap fokus secara karena hai dikejar di bagian belakang. Luminer dan juga uh. hari bersatu padu lover tapi ada bisa Najib menabrak langsung ke arah Haritnya masih bisa selamat liat. di bagian belakang fansnya pun masih bisa kabur. Tempest so Blade pedang satu, kedua dan ketiga. Udah ngeburst banget tapi strong ya. Mas masih cukup tebal juga. Satu bar terakhir. Ada pada dari belakang. Wah, oh, di body block. Enggak, mm, di body block. Enggak, di body block. Tetap kena tapi masih ada guiding wind. Yang menambah shield -nya. Dan bahkan ini membuka juga space created. Di arah tengahnya justru didapatkan inhibitor tarete tanpa bantuan Lord. Dan hanya terpancing juga dari dua orang yang darahnya sekarat. Dari seorang luminer dan juga dari... Orang versik. iya waduh lover juga dari tadi bener-bener mainnya safe banget di ada belakang dia tahu dia sempat tadi terkena satu buah raw wave dan ketika di tengah-tengah sana dia mau tidak mau menggunakan purify Ih, jadi dari daripada ya daripada dia mungkin bombong uh, purify nya untuk ya bersama yang tertinggi tadi mungkin ini nomor ya. iya. so, so. Ada AD yang di siapa yang di nya dan bahkan dari seorang Rove tadi mendapatkan satu poin kill pada dia sekarang dia masih sekarang belakang dan langsung menumbangkan seorang Clovernya baru dibahas. Revive oh. sudah dibuat, sudah dipecat. tapi tetap damage-nya terlalu besar dan bahkan dari tant damage sebesar. Oh, apakah ini titik balik untuk Aura? Masih dilempar tapi lagi-lagi ada arrow yang terkena di sana terkena ombak-ombakan lucu juga tapi ada gaining win. Oh my god, dipanggil robot-robotnya walai. Air, dan mereka semua tertawa di atas panggung hmm. <laughs> Robotnya dipanggil Pewat. <laughs> langsung datang Itu pas banget sih timingnya sih Pas banget kena satu buah Breath of the Ocean <laughs> ya, Langsung racknya tiba-tiba terbang Dengan Guided Wing Tapi kali ini Racknya juga harus lebih berhati-hati sih Harus lebih disiplin lagi Untuk melewati satu buah landing phase Yang deket-deket bus Apalagi ada fun dengan Selenanya Tapi kalau dari segi item Mungkin Necklace of Durance saat lagi akan dimiliki oleh seorang fans strong. Namun menurut aku pribadi ya Godiva lebih butuh Necklace of Durance nya sih Untuk seorang Anti-Mage Untuk seorang Clover Dua hero ini sangat meresahkan sekali di lini belakang dari tadi Sampai-sampai Anti-Mage yang loncat tiba-tiba ke Funce nya Unstoppable Force dikirim Eagle Memangkan Blade yang Mengarah ke seorang fans yang diincar oleh Brody-nya Brody yang bukan Reksi Sudah dihancurkan oleh seorang Versik yang menuju ke arah Dapat tutup pedang juga Tapi lihat Versiknya hanya Nongkrong di depan sana Tidak mengeluarkan apapun Basic attack pun tidak dipencet Kapaknya juga nggak dipencet walai. Ya hanya bengong Lu ngapain si Ferdi Anca Versik Hei nungguin apa-apa kopi keliling Zaman Force Dan Versik yang langsung lompat atas Dapatkan begitu saja orang sudah kelaparnya. belakang Rock dikejar. dikejar, tidak takut. air. akan ditanya. Hanya sekarang mendapatkan double kill. Tersisa suara hi, hello hi. mau just... kemana saya ku? Dikejar sama timen. yang tidak mulai datang lima satu hi. Goodbye, mungkin akan langsung diabadkan. Mega kill dan wipe out. Tersisa Brody. Brody, Langsung oh, diajar lagi. Aura Fire, can you survive? Can you defend it? Tersisa satu orang. Zaman Forti Buarga di Force Legend. Dik ya, akan melamankan game kedua aja. Tersisa, tersisa, tersisa Dan ini dia game penuh untuk timi Force Legend. 2-0 tanpa balas Billy. Evo Legends. Wow.